Akhirnya, aku tak sanggup lagi untuk tetap bertahan hidup begini. Cukuplah, cukup sampai di sini lahkan saja bila kau ingin pergi